untuk wanita yang kita pandangi cowok dari sisi luarnya, lihat dia dari isi hatinya, yang rela memperjuangkan kok, sampai-sampai rela kau waktunya untuk bahagiakan, ko. mikir kok sekarang lo nyesel kesekan mutusin gue, lo yang ambil keputusan waktu Para wanita hargai sedikit lagi karena belum tentu kamu tahu apa yang dilakukan hanya untuk kita Jadi sedikit di belajar untuk menghargai. Karena slow, slow, sangat slow, slow. Para wanita, hargailah laki-laki yang rela tangisi yang ku siakan karena itu tandanya, Nah sayang dong Tidak bakalan datang Kedua kalinya Lagi-lagi seperti itu Kenapa jadi grup bang? Setelah sekali dalam jenek Yang bisa terima keamanan tidak ada Tommy mobil sama uang. Tidak ada Tommy lirik, Ki. Tahu artinya, bangga suruh kipok kan? Kayak itu manusia tuh manusia peluh tuh, Kenapa itu dih? wanita zaman sekarang kalau bukan bikin kita cek juga mencetak. kalau bukan bikin kita kasih kabar tidak juga mengembang kalau itu he jadi untuk para wanita betul jangan lagi selalu salah kai lega lagi aku Laki-laki itu -laki tuh jadi berjuang Betul. Ingat, laki-laki sama wanita sama sih. Sama-sama. Sama-sama pembohong. Wow.